Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Firswa07 channel Channel yang membahas seputar soal P3K dan pembahasannya Serta info pendidikan lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan kepada teman-teman yang sekiranya akan mengikuti seleksi P3K Pada video kali ini kita akan membahas soal Profesional guru geografi khususnya materi sumber daya alam Langsung saja pada soal yang pertama Degradasi lahan yang terjadi di hulu sungai dapat terjadi karena kondisi alaminya Beralih fungsi menjadi perkebunan atau pertanian untuk tanaman semusim Hal ini dapat menyebabkan terjadinya longsor Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Mengubah daerah hulu sungai menjadi tempat wisata B. Mengembalikan fungsi hutan di daerah hulu sungai C. Menjadikan kawasan hulu sebagai wisata wilayah pertanian produktif D. Mengembangkan potensi daerah hulu sungai untuk kemakmuran rakyat E. Melakukan pengerukan sungai agar tidak melua Teman-teman Pejuang P3K silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut Baik teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, wilayah hulu merupakan wilayah tangkapan hujan. Sehingga wilayah ini harus dijaga fungsinya agar selalu hijau dan lestari. Penghijauan di daerah hulu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya erosi, banjir, dan degradasi lahan. Sehingga jawaban yang benar adalah mengembalikan fungsi hutan di daerah hulu sungai agar tidak terjadinya bencana longsor jadi teman-teman jawaban yang tepat tentunya adalah B, kenapa tidak A, karena wilayah ini akan berpotensi semakin terjadinya kerusakan hutan di bagian hulu ya teman-teman, kalau dijadikan sebagai tempat wisata, kemudian kalau dijadikan wilayah pertanian produktif juga sama ini akan mengubahkan wilayah hutan di hulu akan semakin berkurang ya teman-teman, yang D juga begitu Kemudian yang E, sama halnya. Pengerukan tidak dilakukan pada daerah hulu sungai ya teman-teman. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Fenomena yang tertera pada gambar di atas merupakan kelalaian dalam pemanfaatan sumber daya alam dari aspek. A. Hayati B. Waktu C ruang, D, energi, E, materi. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Jadi, teman-teman, sumber daya waktu itu merupakan tentang bagaimana pemanfaatan waktu yang tepat dalam mengelola sumber daya yang ada. Misalnya, waktu menanam padi pada musim hujan. Jadi, mungkin itu dulu yang Semoga bermanfaat, teman-teman. Jadi, dilihat di sini, teman-teman. Para petani ini mengambil air mungkin untuk menanam padi di lahan yang kering. Jadi, ini kelalaian tentunya waktu, ya, teman-teman. Jadi, jawabannya B. Harusnya waktu yang tepat dalam melakukan pertanian atau bercocok tanam adalah pada saat musim Penghujan, ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B, waktu. Kenapa tidak hayati? Karena hayati ini mau hidup, ya teman-teman. Energi dan materi pun tidak ada. Ya, tidak serupa juga dengan ini jawabannya, ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, Rudy memancing ikan di laut pada malam hari. Dua, Iwan berenang di laut pada saat cuaca cerah. Tiga, Leti menyelam untuk memotret dasar laut di siang hari 4. David bermain motorboot di tengah hari 5. Rima menyantap ikan di pinggir pantai di malam hari Manakah dari pernyataan di atas pemanfaatan sumber daya waktu yang paling tepat? A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4 D. 4 dan 5 E. 5 dan 1 teman-teman silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini baik teman-teman kita lihat dulu pembahasannya ya teman-teman jadi teman-teman ha uh, hampir sama dengan soal sebelumnya jadi ini berkenaan dengan pemantauan sumber daya waktu ya teman-teman, jadi sumber daya waktu itu dimana kita bisa memanfaatkan sumber daya itu sesuai pada waktunya kalau pada saat panen uh, pada saat bersacal tanam maksud saya itu dilakukan pada saat musim penghujan, ya teman-teman. Nah, jadi kita kita samakan dengan jawaban yang ini. Atau dengan pertanyaannya ini, ya teman-teman. Baik, jawaban yang tepat adalah B, 2 dan 3. Kenapa tidak satu? Rudi memancing ikan di laut pada malam hari. Pada malam hari, kurang cocok untuk mancing, ya teman-teman. Iwan berenang di laut pada saat cuaca cerah. Betul. Kalau cuaca mendung tidak cocok, ya teman-teman. Karena akan menyebabkan terjadinya gelombang yang besar ya teman-teman. Kalau pada saat mendung dan berangin ya teman-teman. Kemudian leti menyelar untuk memetret dasar laut di siang hari. Betul ya teman-teman. Kalau dilakukan pada malam hari tentunya akan semakin gelap ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Baik teman-teman sebelum lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Baik lanjut ke soal berikutnya. Tumbuhan yang mempunyai ciri pohon besar, tinggi, berdaun lebat, dan selalu hijau sepanjang tahun. Dikelompokkan pada jenis tumbuhan A. mesofita, B. higrofita, C. Kerovita, D. trofofita, E. Saprofita. Teman-teman silahkan dipilih jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Baik, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama ya teman-teman itu ada trovovita, merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi pada terhadap perubahan musim, seperti musim hujan dan kemarau ya teman-teman, jadi ingat ingatkan. Yang kedua mesofita, tumbuhan ini dapat hidup pada kondisi air yang cukup. Memiliki adaptasi kutikula yang tidak tebal Stomata vanerofor Tumbuhan ini dapat hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah Artinya daerah yang lembab ya teman-teman uh, Contohnya jamur Kemudian hidrofita, Tumbuhan yang hidup di air Tumbuhan ini beradaptasi dengan daun yang lebar dan tipis Mempunyai stomata yang banyak Terdapat jaringan aerenkim kim yang besar serta lebar Contoh tanaman ini tentunya enceng gondok, teratai, dan kangkung. Baik, yang keempat, Higrovita. Tumbuhan yang dapat hidup pada daerah yang lembab dan mampu bertahan hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Contoh tanaman ini adalah lumut serta paku-pakuan atau pakis ya teman-teman. Maka dari pembahasan ini, teman-teman tentunya sudah dapat menarik kesimpulan bahwa jawaban yang tepat untuk tumbuhan yang punya ciri pohon besar, tinggi berdaun lebat dan selalu hijau sepanjang tahun adalah jenis tumbuhan. Tropopita. Jawaban yang tepat adalah D. Baik, soal selanjutnya. Tidak dapat dipungkiri, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang sangat potensial bagi suatu negara yang memilikinya untuk meningkatkan taraf ekonomi negara tersebut. Tidak sedikit negara kaya di timur yang wilayahnya mengandung minyak bumi. Dari pernyataan di atas, minyak bumi termasuk ke dalam jenis bahan galian. A. Strategis, B. Vital, C. Potensial, D. Ekonomis, E. Utama, atau pokok. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang tepat dari pernyataan ini. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, bahan galian ini terbagi menjadi tiga, ya. Teman-teman, ada bahan galian A atau strategis. Kemudian ada bahan galian B atau vital dan ada bahan galian C ekonomis ya, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu bahan galian golongan A ya, teman-teman, atau strategis. Contohnya itu minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, timah, uranium dan bahan radioaktif lainnya. Yang kedua, bahan galian golongan B. Bahan galian yang diklasifikasikan sebagai bahan galian vital ya, teman-teman. Uh, jenisnya antara lain besi, mangan, timbal, bauksit, emas, platina, perak, dan intan Nah, sementara terhadap bahan-bahan galian yang tidak dapat termasuk ke dalam golongan A dan B Diklasifikasikan dalam golongan C ya teman-teman Contohnya pasir Baik teman-teman, dari sini tentunya sudah dapat kita ambil kesimpulan Bahwa jawaban yang tepat adalah A strategis, jadi teman-teman perlu diingatkan saja ya, kalau minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, minyak uranium, dan bahan radioaktif lainnya itu termasuk ke dalam bahan gal galian golongan A. Kalau dia golongan A, berarti strategis. Kalau golongan B, itu vital. Kalau golongan C, itu ekonomis ya, teman-teman. Baik, teman-teman, soal selanjutnya. Dewasa ini pembangunan dilakukan harus mempertimbangkan etika lingkungan Yang disebut dengan pembangunan berwawasan lingkungan Hal tersebut meliputi A. Mempertimbangkan keselamatan hidup serta menghindari kerusakan B. Mengutamakan kesehatan bagi manusia dan lingkungan C. Mengutamakan efektivitas dan efisien untuk alam D. Mengutamakan pem Pendaya gunaan hasil dari lingkungan. E. Mengutamakan kemegahan dan keindahan berkonsep lingkungan. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira etika lingkungan yang disebut dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari pilihan ini, kira-kira mana yang paling tepat? Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, jadi pada soal ini... Sebelum teman-teman memilih, jawaban yang paling tepat tentunya teman-teman harus mencari kata kuncinya ya teman-teman. Jadi kata kunci dalam soal ini adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Kita lihat dulu definisi pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi pembangunan berwawasan lingkungan adalah... Pembangunan berkelanjutan yang dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Nah, jadi antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia harus diserasikan ya teman-teman. Jadi tentunya jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini adalah... Iya, A, jadi harus mempertimbangkan keselamatan manusia atau kehidupan dan harus menghindari kerusakan lingkungan. Itu yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan, ya teman-teman. Oke, M kalau yang B, kenapa tidak cocok? Karena yang B ini mengutamakan kesehatan bagi manusia dan lingkungan. E, kesehatan tidak terdapat pada lingkungan atau tidak cocok, ya, bahasanya pada lingkungan. Kemudian, mengutamakan efektivitas dan efisien untuk alam. Tidak. Kemudian D mengutamakan pendagangan hasil dari lingkungan ini tidak, ini perusakan bisa terjadi kalau demikian ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut pada soal berikutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Baik soal selanjutnya. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri masih menjadi permasalahan yang masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Hal yang paling tepat yang harus dilakukan sebelum pembangunan industri adalah A. Pembatasan penggunaan bahan baku yang menimbulkan limbah B. Penetapan skala industri C. Analisis dampak lingkungan D. Evaluasi penggunaan lahan E. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari hal yang paling yang harus kita lakukan sebelum membangun sebuah industri baik teman-teman kita lihat pembahasannya terlebih dahulu jadi teman-teman hal pertama pemerintah harus menyiapkan regulasi terkait rencana tata ruang wilayah ya teman-teman itu sangat penting sekali yang kedua harus Uh, mempengaruhi pembangunan infrastruktur ya teman-teman Dan yang paling penting itu dan tidak boleh dilewatkan ya teman-teman Sebelum semua kita lakukan Maka perlu sekali yang namanya analisis dampak lingkungan Kenapa perlu analisis dampak lingkungan? Karena melalui analisis dampak lingkungan ini Maka kemungkinan-kemungkinan kemungkinan kerusakan dan pencemaran Akan dapat diketahui lebih awal Dan dapat dicarikan solusi yang terbaik dari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut. Maka amdal hal pertama yang harus kita lakukan ya teman-teman. Maka tentu jawaban yang tepat adalah. C. Analisis dampak lingkungan. Ini yang paling utama ya teman-teman. Baik teman-teman kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu. Pembangunan jalan tol. Dua. Dua. Pembangunan pila di daerah resapan. Tiga, pembangunan sekolah kejuruan. Empat, pembangunan sumber daya terbarukan sebanyak-banyaknya. Lima, pembangunan bank sampah. Pertanyaannya, manakah di antara pernyataan di atas yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan? A. 1, 2, dan 4 B. 2, 3, dan 5 C. Satu, tiga, dan 5, D. Dua, empat, dan 5 E. Satu, dua, dan lima. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, pada pertanyaan ini, teman-teman sudah tahu tentunya uh, kata kuncinya adalah pembangunan berkelanjutan ya, teman-teman. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi atau mengorbankan dan menghancurkan keadaan lingkungan. Kenapa hal tersebut dilakukan? Agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali. Jadi, intinya pembangunan berkelanjutan ini berusaha memenuhi kebutuhan saat ini, dan tidak mengabaikan atau merusak lingkungan untuk masa depan ya teman-teman Maka jalan tepat adalah C, 1, 3, dan 5 Jadi pembangunan jalan tol Betul ya Kenapa pembangunan pila daerah resapan salah-salah? Karena ini akan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air ya teman-teman Tiga, pembangunan sekolah kejuruan Betul Kemudian yang empat, kenapa Salah Pembangunan sumber daya terbarukan sebanyak-banyaknya ini akan bisa juga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang nomor 5 pembangunan bank sampah tentunya akan dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan tentunya ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5 atau C ya teman-teman. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Tujuan pengelolaan sumber daya alam yang utama adalah... A. Memperbaharui kuantitas sumber daya alam B. Melestarikan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam C. Mengurangi tingkat pengangguran D. Melestarikan mutu kehidupan E. Mengeksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Teman-teman silakan dipilih mana tujuan pengolahan sumber daya alam yang paling utama ya teman-teman Oke kita lihat terlebih dahulu pembahasannya jadi teman-teman, tujuan utama pengolahan sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tiada habisnya. Memang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran membuat sumber daya alam mengalami penyusutan yang besar. Terutama untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-hayati ya teman-teman. Maka berdasarkan pembahasan ini jawaban yang tepat tentunya adalah B melestarikan dan menjamin ketersediaan sumber daya alam itu tujuan utama dari pengolahan sumber daya alam oke selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini Nah, teman-teman bisa lihat ini ada cerobong ini tentunya adalah kegiatan industri ya teman-teman berdasarkan gambar di atas produksi benda tersebut dihasilkan dari bahan galian yang termasuk kategori A. vital, B. pokok, C. strategis, D. utama atau pokok, E. ekonomis. Teman-teman, silakan dipilih. Jawaban yang paling tepat adalah. Oke, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi, ini so, hampir sama pembahasannya dengan soal sebelumnya ya, teman-teman. Uh, bahan galian terbagi menjadi tiga golongan. Ada A, B, C ya, teman-teman. A itu strategis, contohnya minyak bumi. Ya, teman-teman. Uh, dia berpengaruh kepada perekonomian, pertahanan keamanan negara, batu bara, gas alam. Kalau golongan B itu yang vital. Uh, itu untuk menjamin hajat hidup orang banyak Contohnya besi, bauksi, tembaga, timbal, seng, emas, platina maupun perak ya teman-teman Sementara bahan galian C itu tidak termasuk kepada bahan galian A dan B Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, tol, grafit, pasil kuarsa, kaolin, felspar marmer fasir. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kalau di daerah Pertamina atau daerah penghasil minyak ini tentunya teman-teman tidak jarang menemui hal seperti ini ya, teman-teman. Ini nih, bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah minyak bumi, teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan uh, golongan so, apa tadi bahan galian maka jawaban yang tepat adalah C, strategis karena minyak bumi termasuk ke dalam bahan galian golongan A ya teman-teman. C. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman yang lainnya channel kami Pirswa07. Semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.